Aku yang datang, yang kena cinta, yang kailangga ribu, yang mampu melihat duduk selama mata terbuka, sampai jantung tak berdetak Selama itu pun aku Kau cinta sejati Bila yang menulis untukku Adalah yang terbaik untuk Yang jadikan yang terima. I was glad like to give a party.